Teman, jumpa lagi dengan saya Holong Tampubolon. Ya, teman-teman, kita akan memancing lagi ya. Ikuti terus channel saya Holong Tampubolon. Jangan lupa di-subscribe dulu ya, teman-teman ya. Supaya video kami dapat berkembang dengan baik. Di-like dan share. Oke, teman-teman, sekian info saya. Kita let's go untuk menonton selanjutnya. Oke. Kita beli, beli, beli, dari Sumatera. bisa, sekali guys. Sekali guys, baik poligi itu dalam udara aduh apa ada dari yes, Sumatera. Eh, nah, selamat pancing, teman. Jangan lupa subscribe ya. Oke, teman-teman, kita lihat cara memancing. Ini hmm. yang luar pula nih. Pancing dari Sumatera. Selalu rutin eh. biru. <laughs> <laughs> inilah hasilnya teman-teman ya inilah hasilnya ya dari pancing Sumatera hadir hadir pancing Sumatera ya inilah hasilnya oke teman-teman jangan lupa subscribe terus channel saya dan jangan lupa kasih jempolnya ya supaya saya semangat lagi membuat video terbaru ya oke thank you hehehe <tiple> gini lancet kecil Gali. Oke teman-teman kita lihat aksi bulunya bagaimana cara dia. Nah, inilah dia sudah kena ya. Nah, Oke lah teman-temannya. Inilah teman-temannya. Inilah, teman -teman, ya. inilah hasilnya yang kita perjuangkan dalam memancing ini. Nah, Oke okay, teman-temannya, jangan lupa sekali lagi like, comment dan subscribe. Oke. Okay. Hey ya, aja. guys. Keyboard okay. ini. Permisi dong, Mas. Apa nah, tarik, tarik terus. Nih guys, pergi-pergi guys. Ah, nai nai keong. ditarik Tarik mah lumayan le. Kampu, Kampu, <laughs> Guys, mantap, nice, Guys. <laughs> mania, mantap, jangan lupa, Enggak, aku, ya, ini, ini mana, dapatnya semuanya, ini hasilnya, mancing hari ini, sangat memuaskan, mantap. Kalung channel, kalung channel, bolong Polong... oh Ini lagi mau menggirik lagi guys, <isation> menggirik lo bang guys. ada. Lagi lagi Hahaha, Hahaha. video. Barusan dapat ini guys Kecil. Masalah yang penting, kita puas mancing. Oke kecil yang penting kita puas mancingnya. What to say man? buat ke teman-teman tadi sudah kita lihat ya bagaimana keseruan kami memancing di persawahan ya. Ikuti terus channel YouTube kami Holong Tampubolon. Jangan lupa di-subscribe, di-like ya teman-teman. Apabila ada kata kami yang salah dalam video itu mohon Maaf ya, teman, karena kami sebagai manusia selalu mengatakan kata-kata yang salah. Oke teman-teman, ya subscribe terus channel kami supaya channel kami ini dapat berkembang dengan baik. Oke, di video berikutnya kami akan memancing lagi bila ada waktu. ya Teman-teman, dukung terus ya, teman-teman, sekali lagi subscribe, like, share. Oke, teman-teman, see you, bye, see you, bye, next time bye bye sampai jumpa lagi di video berikutnya terima kasih yang sebesar-besarnya